Dunggah pertama persahabat ya kita lihat di sini ada info langsung dari Tiara Andini persahabat ya yang diunggah oleh ANTV Official nih Mengingatkan untuk jangan sampai lupa kita harus menyaksikan cinta abadi Leslar Special pengajian dan upacara adat persahabat ya Nih tentunya ada kalimat caption yang dituliskan oleh ANTV Official ya Antv Lovers dan Lesla Lovers, kalian diingetin buat nonton Cinta Apa di Lesla Special Pengajian dan Upacara Adat sama Tiara Andini. Nih, jadi jangan sampai ketinggalan pada hari Sabtu, tempatnya besok bersahabat ya, tanggal 14 Agustus 2021 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat eksklusif Hanya di Antv. wow! kita makin gak sabar tentunya para fans sudah siap persahabatnya menyaksikan acara yang paling bahagia yang kita tunggu-tunggu mudah-mudahan saja acaranya dilancarkan amin ya robbal alamin dan kegama berikutnya juga bersahabat kita lihat di sini ada momen spesial ketika digesnya lesti kejora persahabat ya lagi promo tiba-tiba tentunya ada yang manggil sayang kepada lesti kejora tentu yang manggil adalah Rizky Pilar, Sahabat. Ya terlihat sih, itu di Lesti sedang di rumah Rizky Pilar lagi promonya, Pak Sahabat. Ya kita dengar aja nih. Lesti di nakas langsung cek sekilas, dengan samar-samar kita mendengar bahwa Rizky Bilar memanggil sayang kepada dedek Lesti Kejora. untuk kita mendengarnya dan melihatnya sangat bahagia sahabat ya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan spesial juga nih Masya Allah Bridgeman Silesi Kejora sudah memakai baju arat Minang Masya Allah luar biasa persahabat ya Para gadis cantik nih Tentu siap untuk mendukung rangkaian pernikahan Les di Bilar Mudah-mudahan saja dilancarkan dan disehatkan semuanya persahabat ya ini sudah pada cantik semua persahabat ya banyak sekali komentar dukungan hingga respon yang sangat positif dari para Lesla lovers. Kita lihat di sini dari akun beauty 7988 mengatakan semoga Lesni lebih cantik, Cetar ya gak sabar besok tuh persahabat ya gak sabar kita menyaksikan calon pengantin Lesni maupun Rizky Billar duduk bersanding di pelaminan. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga di sini ada unggahan. Ini spesial banget, ini terbaru banget buat kita semua para fans yang diunggah dari IGsnya nya kami ke Chandra. Yang mana di sini momen Agustus persahabatiah ya 2021 untuk rangkaian pernikahan Leslar. Yang pertama, ini tentunya ada pengajian dan sirahan. Takdir Sinta Leslar tanggal 18 Agustus 2021 jam 8.30 waktu Indonesia Barat live Jakarta ini live persahabat ya di SIMA dan tentunya dibaca persahabat tanggal 18 Agustus tepatnya jam setengah sembilan pagi kita akan menyaksikan secara langsung acara rangkaian pernikahan Lesti dan bilang dan akan nikah Tanggal 19 Agustus jam 8 pagi, persahabat ya. Wow, ini tentunya pagi banget persahabat ya jam 8. Kita akan bersama-sama juga menyaksikan acara akad nikah Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk jam 1 setengah 2 siang, akhirnya halal. Takdir cinta Lestiar, persahabat ya live juga di Jakarta. Ini setelah akad ya acaranya dan untuk tasyakuran pernikahan adat Sunda nih, Masya Allah tanggal 21 Agustus jam 9.30, tepatnya jam setengah 10 pagi ini ada acara tasyakuran pernikahan adat Sunda, Masya Allah luar biasa persahabat. dan kita lihat juga selanjutnya masih di tanggal 21 tasyakuran pernikahan Indonesia takdir cinta leslar tepatnya jam setengah 2 siang live di Jakarta dan untuk yang sesi ketiga masih tepat di tanggal 21 Ini acaranya malam jam 7 malam Puncak tersyakuran pernikahan Masya Allah luar biasa Doakan ini jamnya sudah ada para ya Dicatat dan tentunya disimak ini Info bahagia buat kita semua for office. Bahwa kita full moment kita dari pagi sampai malam menyaksikan acara rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar dari mulai pengajian hingga akad serta tasyakuran persahabat yang doakan yang terbaik tetap kompak, tetap solid mendukung, mensupport, dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut pun telah ripos kembali oleh akun Leslar underscore 0501 Ada kalimat caption yang dituliskan bismillah lancar-lancar acaranya sampai selesai amin ya robal alamin itu para sahabat ya doakan terus mudah-mudahan tentunya lancar sampai hari ha dan kita lihat para sahabat ya dalam postingan tersebut banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans salah satunya dari akun instagram Safarisman mengatakan dalam kolom komentar Ikan terbang semua live ya Masya Allah lancar Ah ppkm finish sampai tanggal 16 Amin Paling kenceng tuh Persahabat ya Amin Doakan yang terbaik Mudah-mudahan saja Kita mendapatkan kejutan bahagia Langsung yang diberikan dari Lesita Miller Dan tentu kita sudah nggak sabar melihat Raja dan Ratu bersanding di Pelaminan Masya Allah Luar biasa kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar terbaru malam ini. Tetap stay tune dan pantengan channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.